Alright guys. Welcome back to Blackeduc channel. sini saya mau review sendok dan garpu Jepang. Ini garpu bukan sembarang garpu guys, ini garpu tuh saya dapat dari Jepang langsung. Jadi di tokonya tuh emang dia impor gitu guys. Impor dari Jepang dan emang ini tuh bahannya bagus dari kayu mahoni. Mahoni itu bahan kayu yang memang kualitasnya baik, guys. Kita lihat aja langsung isinya. Wih, bagus sekali, guys. Lihat ininya nih, ini mantap banget, mulus lah. Dan katanya tuh, kalau kita makan pakai ini bisa bahasa Jepang, guys dan bagusnya tuh ada dua varian ada yang hitam, <tuk> anjing, anjing. <tuk> ada yang hitam bawahnya guys, tuh. dan harganya murah banget guys. untuk empat paket ini saya beli langsung impor tuh gebu ribu guys banget kan ya. dapet dari Jepang langsung dari Jepang dari Okinawa kalau nggak salah. Ada gitu. Kalau kita pakai ini kita langsung bisa ke Jep Jepang guys. Alright, watashi wa jopines kaisukuni orewanaru. Jika ya kalau makan kalian mm -hmm. makan nih suatu. bilang guys. Bumbet kayak gitu. Oke. Okay. Untuk review sendok darpu Jepang Kayak gitu aja guys Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Adanya di sini soalnya Kopi guys Masa saya serap lucu, bye bye